Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, di lovers dan Leslar love Lovers dimanapun anda berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky bila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 Baiklah sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini, kami menyuguhkan kabar spesial bahagia dari idola kita di kabar pertama sahabat. Diingatkan kembali jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan bakal ada kejutan malam hari ini dari Papa Bilar yang akan mengikuti Liga Toba Boy Season 3 yang akan live streaming juga di akun Instagram Toba Boys persahabat ya ini kejutan yang sangat membahagiakan Jangan sampai lupa malam hari ini idola kesengan kita akan tampil Dalam Liga Toba Boys Sepak Bola Season 3 Dan tentunya semalam juga sudah diinformasikan ya oleh Leslar Bahwa bakal ada kejutan di Liga Toba Boys Season 3 Dan Papa Bilar pun akan bermain bersahabat ya bermain sepak bola dan bergabung dengan klub Golden Warrior Wow Ini ini bakal seru banget persahabatnya Bakal ada live juga di akun Instagram Toba Boys Jadi jangan sampai ketinggalan malam hari ini Bakal banyak kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya Kita lihat nih ada informasi penting juga untuk warga Konoha kali ini Dari fanbase Lesti Lovers Bandung yang akan menggelar acara Anniversary yang ke-8 tahun Untuk Lesti Lovers Bandung Masya Allah Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses Jangan sampai lupa juga yang tentunya berada di Bandung Yang mau ikutan Hari ini bakal ada acara Anniversary Lesti Lovers Bandung Yang ke-8 tahun Mulai pukul 8 pagi Hari ini bersahabat ya Yang akan digelar Tentunya di lokasinya warung Masipa di Cimahi persahabat ya Jalan Artileri nomor 4 Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Itulah persahabatnya informasi dari fanbase yang tentunya akan menggelar acara anniversary Lesti Lovers Bandung ya ke 8 tahun. Mudah-mudahan persahabat ya, fanband selalu kompak dan semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik idola kita. Dan selanjutnya disimak juga persahabat, ada momen yang sangat membuat kita bahagia banget ya, melihat Bunda Lesti asik joget, bener-bener Bunda Lesti terlihat sangat bahagia ketika di acara resepsi pernikahan aa ini. Kita pun yang melihatnya ikut bahagia. Saat melihat idola kesayangan kita tentunya bahagia, Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda El selalu sehat dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik. Amin. Untuk berikutnya juga, perhatikan persahabatnya ada kabar yang sangat membanggakan sekali. Alhamdulillah untuk Voting Lesti di Ajang IMA 2022. Di sini perhatikan persahabat ya poin voting Bunda Lesti tipis banget hampir ke 4 juta voting ini keren banget persahabat ya hari ini tembus sedikit lagi 4 juta voting masih berada di nomor pertama di puncak untuk voting sementara kita lihat juga untuk nominasi lain Bunda Lesti tujuan pun masih memimpin di puncak untuk voting sementara persahabat ya mudah-mudahan Bunda El bisa membawa pulang piala penghargaan ini membuktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha, persahabat ya. Mudah-mudahan ada rezeki dan bismillah Lesti juara dan bawa pulang piala penghargaan IMA 2022. Untuk berikutnya ya, persahabat, kita lihat juga ya ada momen yang bikin candu. Momen yang tentunya tak pernah bosan saat melihat Bunda Lesti bernyanyi. Apalagi di acara resepsi kemarin, persahabat Bunda El itu menyanyikan lagu Mimpi Terindah. Masya Allah, luar biasa. Suara Bunda El selalu membuat kita kagum. Membuat kita merinding Masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Marlina Mengatakan Alhamdulillah Masya Allah Terobati sedikit pengen lihat Kejoran nyanyi lagi di TV Semoga disegerakan ya Allah Sehat selalu bahagia harmonis Setelah ada cobaan yang sangat berat Amin Doakan saja persahabat. Mudah-mudahan Bunda El bisa kembali bangkit Bisa kembali menyuguhkan kebahagiaan Untuk kita semuanya Selanjutnya disimbang juga persahabat ya, ada momen juga baby L lagi diajarin dadah lagi oleh papa B. Aduh, Masya Allah banget ya abang L, M. anak yang soleh, anak yang pintar, pintar benar-benar cepat merespon persahabat ya. Masya Allah, semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Untuk berikutnya juga persahabat ya, kita lihat nih ada sebuah tentunya kalimat komentar yang diberikan mengenai postingannya Bunda Lesti Kejora. Kita sebagai fans bersahabat ya melihat postingan Bunda Lesti di feednya bersahabat ya bangga banget Alhamdulillah Diunggah juga foto bertiga namun kita dibikin salpok dengan beberapa kalimat tanggapan komentar yang diberikan dari akun Putri sebelumnya menuliskan sebuah kalimat sebenarnya masalah Lesti kemarin itu urusan Lesti dan keluarga Kita sebagai fans persahabatnya seharusnya Selalu mensupport karya-karyanya Dan kita lihat juga jawaban dari akun Umziah Sama, aku juga dulu biasa aja Tapi setelah kejadian itu justru mereka adalah couple terkeren Benar couple terkeren yang bisa menghadapi badai Dengan tetap bergenggaman tangan Masya Allah, luar biasa Para sahabat yang gak suka aja jadi suka tuh Masya Allah mudah-mudahan Leslar selalu sehat Selalu memberikan kebahagiaan Dan selalu menjadi contoh baik ya untuk kita semuanya Amin Dan kita lihat juga persahabat, ya Banyak sekali nih tanggapan-tanggapan komentar Yang diberikan oleh fans untuk Lesti dan Billar. Mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan Mudah-mudahan idola kesengan kita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 ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, pengen mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.